kanan-kiri gimana sih rajin dong? Halo ya Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya benar Oke jadi video kali ini seperti biasa disini saya akan membagikan preset- preset yang terbaru lagi ya oke okay, kita langsung aja simak satu, satu present apa sih yang gak buat Ari? Oke okay, lanjut ke versi yang kedua Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat.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 Oke, lanjut ke percetakan ketujuh. lanjut ke presca yang ke-8 ya <Susuk> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 <Susuk> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 hmm. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 kamu apa dan ini temanku. Kami greedy. Kami Oke, lanjut ke presiden yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-13. Oke, okay, guys, lanjut ke versi yang ke-14. Lanjut ke versiode yang kelima belas Oke lanjut ke presiden yang ke 16 belas Oke lanjut ke presiden yang ke-17 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-18. <SILENCIO> Oke, lanjut ke peserta yang ke-19. Oke, lanjut ke peserta itu ke-20 ya. Oke, okay, jadi mungkin segitu wajan dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.